Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mbak Andi Gimana Kabarnya sahabat semua Dimana-mana berada Ini Mbak Andi, Kedatangan Motor Suprapit sub, sub ya Yang kenal portnya ngebul Ini tadi Suring antarnya ya Konsumennya eh hilang, kalau businya cepat mati tiga hari mati, tiga hari mati habis dibelikan 3 hari mati, dan dibelikan lagi, tiga hari mati lagi ini mbak Andi pada kerusakan ini dari kenal pot so, uh, asapnya ngebul putih dan mesin kasar, dikarenakan nanti katangnya udah molor, waktunya ganti ya oke sobat semua. Semoga kabar para sahabatku dan kawan-kawan semua sehat-sehat saja. Dan dimurahkan rezekinya ya. Oke, disimak. Ini pembongkaran kenal pot dulu. Pembongkaran albotnya. oleh anak saya Dia masih sekolah SMA ya, bisa menjadi penerusnya penerus bapak ya, penerus saya. Tapi kenal bot kita bongkar untuk karburatornya ya karburator bongkar langsung dari manipol aja ya ini pistonnya baret-baret ya baret-baret kawan ini pasti asap ngebul ini juga udah berkurang mengikis pikis pasti ini pistonnya bunyi hitik hitik hitik hitik dan untuk buringnya buringnya juga baret baret baret kelihatan kameramen nah, ini baret baret ini pasti oli naik waktu di saat mesin hidup oli pasti naik ikut terbakar oke nanti kita kolter dulu kita tarikan alatnya oke sahabat ini sudah dibubut ya sama Mbak Andi ini hasilnya ketiknya nggak jadi terbelah sama Mbak Andi diganti itu ya pistonnya tak ganti yang orisinil ini neo lima 50 kita masukkan dari sana habis kesultan agak berat ya rasa Oke, disimak sahabat. Dan jangan lupa di-subscribe maupun di-like dan dibagikan di-share ya ke teman-temannya. Semoga channel Bandi bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Kita live dulu pertaknya. Sahabat kita pasang cylinder head nah, ini. ini udah mau masuk dikarenakan kan pentem lari mentok keluar ya. ada noken as harus bisa di goyang kanan kiri ya terus pilih yang tengah top jadi garis baut depan sama belakang harus pas di ujung sini ada titiknya di video saya ada itu begini tak ulangi lagi terus di magnet dari top magnet nggak kelihatan Oh, cari, ini, ya. Ya, itu ada tulisan top, ada garisnya itu topnya itu, ya pas. kita pasang untuk gear katengnya kita pasang. ini ada titik, diusahakan titik ini di titik depan, sini ada titik juga ini. Pasang thread. ini kan masih kebanyakan titiknya. Yang di bawah tarik ke atas strip masukkan thread. thread. Ya, yeah. oke okay, udah kencang, lurus, kita masukkan. Nah titik ini sudah pas di titik ini cek kameramen cek ini udah nak bungka, sahabat semua ya Bout L nya, bau kancing kampasnya kita anu, sudah tak lepas tinggal narik aja ini sahabat kita tarik, serut, tarik lagi serut. ini kalah ini kan pistonnya udah tak masukkan ya piston kalipernya kan gini kita dorong pakai L aja, nah, dorong strip dia akan sampai mentok sini, sampai baras ya. Untuk nah, ini kan baras, sampai tenggelam semua. Disitu kita pasang untuk kampasnya. Klik, kita kancing dulu. Nah, masukkan kancingnya, itu kan masuk. Nah. Anjing ngonting Nah, kita masukkan Slip. ini bagi pemula ya, biar bisa bisa masang sendiri. Saya otak adik sendiri ya, kita pasang selit, dorong. Oke, dorong udah udah masuk semua, kita kencangin perutnya. pakai kunci L5 ya, supra kunci L5. Okay. Okay. basah kencang-kencang karena ini nanti ada tutup tutupnya ini biar gak rusak threadnya. biar gak gampang apa ya kotor peget berkarat nggak usah kencang-kencang nanti kedepannya waktu penggantian tidak susah untuk membuka baut airnya nya ya soalnya itu sering sering kali rusak baut airnya kalau rusak itu harus dibor atau dilas sahabat udah mengow apa sih nggak boleh gini harus mengo gini nah kita masukkan di piringannya plak ini kan mengow kan nggak boleh minkem gini nggak boleh harus mengow. Nah, gini, mau serit masukkan di situ di baut. Satunya oh, menanjang. Kencangin bautnya. Setengah kencang dulu karena bautnya satu belum ada. Kita cari pasang. Nah, kencangin cari selahnya ya, sahabat ya. Soalnya belajar bengkel itu harus pakai perasaan, sahabat ini. oke. Untuk pengecekannya. Ini kan masih belum ngrim. Kita kocok-kocok rimnya.